Oke, kabar pertama kita mulai dengan kabar spesial dari akun Instagram Leslar Entertainment ya Perhatikan nih, ada sebuah pertanyaan Cerita yuk pas Valentin kemarin, kalian ngapain aja sih? Itu pertanyaan dari Leslar Entertainment ya Acara Valentin kamu ngapain aja sih Bestie? Cerita di kolom komentar yuk katanya tuh Kita lihat aja di kolom komentar ya, banyak sekali tanggapan Banyak respon yang diberikan, ya ini dari akun family Leslar23 Nonton Youtube dan acara Bunda Lesin dan Papa Bilar Katanya tuh, wow, Masya Allah banget Kita lihat juga Komentar lain diberikan dari akun Instagram Seberhitungan sekolah Leslar cici nungguin Papa Bundanya Abang El storyin Abang El, katanya tuh persahabat ya Diam aja Nungguin Papa Bundanya Abang El, katanya tuh Masya Allah Luar biasa banget ya Selalu support yang terbaik Untuk Leslar, mudah-mudahan kita juga Bahagia dan selalu diberikan Kesehatan Berikutnya persahabat kita mampir ke akun Indosiar. Indosiar dua jam yang lalu ini mengunggah sebuah postingan foto cewek-cewek cantik persahabat ya. Salah satunya ada Bunda Lesti Kejora masya Allah banget. Perhatikan di kelimut kartun juga yang dituliskan. In the trend dari enam ciwi-ciwi versi kartun di atas mana yang paling wow? Tuh persahabat ya kira-kira mana yang paling wow persahabat ya? Kita juga lihat nih untuk di kolom komentar. Ada komentar dari akun Instagram MS Zahra 2020 mengatakan semua cantik min tapi tetap idolaku Lesti katanya itu Masya Allah banget tetap idolaku Lesti katanya ya. Masya Allah luar biasa memang kebanggaan banget idola kesayangan kita mudah-mudahan selalu sehat selalu banyak doa dukungan yang diberikan oleh orang-orang baik yang selalu tulus mencintai Lesti dan Rizki Mila berkabar berikutnya, sahabat kita lihat juga. harus sebuah info penting nih untuk kita semua warga konoha dari L2 berut ID kembali menginformakan cara voting, per sahabat ya. Sebelumnya cara voting lewat judul sudah diberitahu. Sekarang cara voting HCTP Music Award lewat SMS di aplikasi video dan media sosial. Loh, per sahabat, jadi sahabat ya disimak diperhatikan baik-baik. Untuk cara vote yang pertama, persahabat. Untuk cara vote di media sosial ya, berikan like pada salah satu foto penyanyi atau lagu favorit kamu di Twitter, Facebook, dan Instagram. Cara voting di SMS, kode kategori pasti nama nominator favorit kirim ke 97288 tarif SMS, Rp2.200 per SMS. Dan kita lihat juga persahabat ke cara berikutnya, ini ada syarat ketentuan. Syarat dan ketentuan yang pertama persahabat Voting di media sosial dilaksanakan melalui Twitter, Facebook, Instagram dengan memberikan like pada salah satu foto dari masing-masing kategori SCTV Musik World 2022 Berikutnya yang kedua, voting juga dapat dilakukan dengan mengirimkan SMS sesuai format ke 97288 dengan tarif Rp2.200 per SMS yang ketiga, periode voting SCTP Uod 2022 tahap 2 dimulai pada 16 Februari hingga 15 Maret 2022 pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Dan berikutnya yang keempat, satu akun hanya dihitung satu kali vote. Berikutnya yang kelima, hasil akhir diputuskan oleh tim SCTV dengan menggabungkan hasil perhitungan voting sosmed. Video dan SMS keputusan bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Berikutnya, yang keenam, SCTV selaku penyelenggara saat se acara itu berhak mendiskualifikasi voting yang masuk apabila menemukan adanya upaya untuk mencurangi hasil voting. SCTV berhak untuk mengganti, membatalkan, dan menunda perhitungan voting. Dan yang terakhir, SCTV memberikan pengumuman. Penutupan voting melalui akun resmi media sosial Hasil voting bisa diketahui saat malam puncak SCTV Music World 2022 Itu adalah syarat dan ketentuannya persahabat ya Mudah-mudahan kalian mengerti dan semoga saja kita tetap semangat Satu bulan ini kita harus gempur persahabat Mudah-mudahan Bunda Lestina dan Papa Bilar bisa mendapatkan piala penghargaan kembali Amin dan selanjutnya, kita lihat juga persahabat ya Vitamin bahagia kita dapatkan di channel Youtube Lesla Entertainment Karena vlog terbaru sudah di-up Tutorial Hijab Bunda Lesti Wow, wajib nonton nih ya, persahabat ya Karena di disini luar biasa banget Tutorial langsung dari Bunda Lesti memakai hijab Dan kita lihat aja nih Di vlognya tuh, Masya Allah cantik banget Simple, terlihat sangat elegan Sangat cantik Bunda Lesti Masya Allah auranya itu yang selalu membuat kita bangga. Mudah-mudahan sehat selalu bunda Lesti. terhenti henti mendoakan yang terbaik untuk kesayangan kita. Dan kita lihat juga persahabat ke unggah berikutnya kita mampir ke unggahan dari Bang Adlin. Bang Adlin di sini mengunggah sebuah postingan foto zaman dulu ya bersama Papa Rizki Bilar. Nah, ini lagi flashback ya Pak sahabat 2 jam yang lalu diunggah oleh Bang Adlin. Dulu kalah sebelum bapak-bapak, kata Bang Adin Rambe, persahabatnya. Ini dulu kalah, kata yang tua, wow, pada zaman dulu ya, sebelum bapak-bapak. Mudah-mudahan selatu rahminya tetap terjaga dengan baik, hubungannya tetap jaga dengan baik, ya Lesti, Rizky Bilar, dan Bang Adin mudah-mudahan selatu rahminya tetap terjaga. Kita support yang terbaik saja, jangan banyak hat komen, persahabatnya. Tentu kita harus selalu mendukung apapun yang terbaik. Untuk idolake, kesayangan kita, Bunda Lasti dan Bapak Rizky Bilar. Dan berikutnya juga bersahabat, ya, vitamin bahagia kita dapatkan langsung dari IGSnya Papa Bilar yang baru saja mengunggah sebuah postingan video, ya. Walaupun lewat jalur IGS lewat jalur iklan, kita bahagia banget. Malam hari ini, kasih vitamin langsung oleh Papa Bilar, Masya Allah. Ini sisi ganteng, papahnya abang El, Masya Allah banget luar biasa. Mudah-mudahan selalu sehat dan sukses.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 Kau menuncapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.